50. Iya. Langsungran sekitar setengah. setengah ya, Bang ya? Boleh kita review bagian dalamnya sedikit, Bang? Oke. Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya disini sempat 49. dalam video kali ini saya upload tentang mobil-mobil komersial khususnya di CV Putra Singgalang Motor yang berada belakang saya ini menyediakan mobil-mobil bekas dan baru baik itu secara proses cash dan kredit bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada luar sana yang berminat silahkan saja JAPRI khususnya di CV Putra Singgalang Motor kali sini saya akan mencoba untuk mau review salah satu mobil Servi tahun 2012 khususnya yang berada di samping kiri saya ini bagi teman-teman yang berminat silahkan cek saja di CV Putra Singgalang Motor atau Kontak persen ke nomor 08 13 74 65, 65 54. Next Mari kita review sedikit untuk survei tahun 2012 Let's go bro Kali ini kita akan sedikit mereview Salah satu mobil survei ya bang ya Tahun berapa bang 2012 2012 Kali ini veletnya udah aksesoris ya bang ya Tetori, warna anti latda, iya. manual Manual, oke okay. kita lihat sedikit bagian flag mobil ternyata ini ring 18 khususnya 235 lebar 50 R18 sudah variasi ya bang ya sedikit keterangan kita minta kepada abang avis mengenai mobil sirvi ini bang kasih keterangan sedikit bang kita dengan harga flag itu, ya. bedo, kita masih itu iya medan dp 50 iya asuransi sekitar empat setengah empat setengah ya bang ya boleh kita review bagian dalamnya sedikit bang oke ya. oke okay. okay, teman-teman yang berada dulur luar sana kita akan mau review sedikit bagian dalam survei dari bang Hafiz Terus interiornya masih ori semua iya khususnya interior, bagi interior bagian dalam ori next kita lihat sedikit bagian dalam bagian dashboard masih terlihat orisinil, setir masih kulit jeruk. kulit jeruk ya Bang ya Sifri. tahun 2012 okay, kulit jeruk okay. kursinya masih bersih juga karena bagian plafon next, ini bagian belakang oke, okay, ready? Bang Avist, selain survei mobil-mobil apa saja yang ada di CV Putra Singgalang Motor khususnya di daerah sini, Bang Avist untuk mobil masih banyak yang ready masih banyak tergantung minat mau oh, yang mana Denia ada mobil itu ada yang ada, ada, ada, ada, ada untuk komersil ada kartel box ya. sama linfen sama okay. pickup motor elek juga oke sedikit kita minat dari teman-teman yang -teman, mau cari oke okay. bagi teman-teman yang berada di luar sana khususnya di CV Putra Singgalang Motor ada beberapa mobil yang terdiri dari komersial salah satunya mobil Yaris yang berada depan saya dan Xenia terus Grand Macbox setelah itu ada Yaris berwarna hitam setelah itu ada Astra Ayla Daihatsu ya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin atau berminat silakan saja japri Kusna di Putra Singgalang Motor atau kontak pun ke nomor 081374656554 atau kontak ponsel ke nomor 081268. Oke, okay. bang, sedikit kita review bagian nyaris itu bang, bisa bang Oke, okay, sangat luar biasa kali bang Avis ya, selaku owner dari CV Putra Singgalang Motor yang bersedia untuk mereview sedikit bagian mobilaris berwarna merah. Oke okay, bang. Itu, ini tampilan kita bikin tampilan racing. Iya, sudah okay. ada tambahan sedikit so, belakang dan kenapa nanti interior, Oke. interiornya masih sama sama so, Iya, ini yeah. tampilan di luar. Next kita lihat sedikit bagian dalam interior. Ini bagian dashboard. Wow, luar biasa kali teman-teman. Terlebih silahkan klik tombol subscribe ini agar channel ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana khususnya untuk review review dunia otomotif maupun flag mobil <laughs> khususnya bersama Bang Apis owner dari CV Putra Tinggalang Motor nah, oke, okay. next bagian lapor racing ya Bang Apis racing itu interiornya udah ada ditambah TV ya. oke, okay. bagian dalam interior sebagian udah ditambah TV selain TV, apa lagi interior yang ada? Bang Apis? paling, -paling interior cuma itu perubahan gitu. masalah velg Oke okay. Kalau flight mobil udah variasi teman-teman Salah satunya 18560 R15 Udah variasi So bagi teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana Jangan ragu silahkan saja datang di CV Putra Singgalang Motor Masalah kualitas harga silahkan saja Kontak porsen ke nomor 0812 Oke okay. terima kasih banyak Pak Hafiz Sedikit okay. ilginya, Dan see you next time Thank you Khususnya di CV Putra Singgalang Motor, jual beli mobil baru dan bekas, cash dan kredit, syarat mudah dan proses cepat. Thank you, terima kasih banyak, dan see you next time.